Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli shadri wa yassirli amri uka ugdadam mil lisani yafqahu qawli. Amin ya alamin. Masih dalam pembahasan yang sama yaitu tentang ketentuan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Video sebelumnya telah membahas tentang warga negara. Kali ini kita akan membahas tentang agama dan kepercayaan di Indonesia. Pengertian kemerdekaan mengalut agama dan kepercayaan Kemerdekaan mengalut agama dan kepercayaan adalah setiap individu bebas untuk memilih dan memeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya Serta menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, tokoh agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri Kemerdekaan beragama dan kepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip dan tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah mengalir salah satu agama. Kemerdekaan beragama bukan berarti bebas untuk tidak beragama. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama masing-masing. Hal itu dikarenakan setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang telah dianutnya. Seperti pada gambar di bawah, ini adalah 6 tempat ibadah agama yang diakui di Indonesia. Kemudian ketentuan hukum kemerdekaan mengerat agama dan kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa pasal yang telah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Yang pertama adalah pasal 28E ayat 1, pasal 28E ayat 2, pasal 29 ayat 2, pasal 28I ayat 1, dan pasal 28J ayat 2. Bagaimana isinya? Apakah kalian sudah mengerti? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, pasal 28E ayat 1. Bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian Pasal 28e ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian Pasal 28i ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian Pasal 28j ayat 2 dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis Kemudian pasal 29 ayat 1 Bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa Dan pasal 29 ayat 2 Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu Selain diatur di dalam hukum nasional Ketentuan hak dan kebebasan beragama juga diatur di dalam hukum internasional. Ada beberapa instrumen hukum internasional. Yang pertama adalah Deklarasi Universal hak, -Hak Asasi Manusia atau Duham. Pada pasal 18-19, ada dua materi muatan. Yang pertama jaminan terhadap hak beragama. Yang kedua, jaminan terhadap hal menjalankan ajaran agama atau ritual peribadatan Instrumen hukum yang kedua, kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik tahun 1966 Pada pasal 18, terdapat tiga materi muatan Yang pertama, jaminan terhadap hak menganut agama Kedua, jaminan menjalankan ritual agama Dan yang ketiga, jaminan untuk tidak diganggu dalam meyakini dan menjalankan ritual agama Instrumen selanjutnya adalah deklarasi PBB tanggal 25 November 1981 tentang penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasar agama dan kepercayaan. Pada pasal 2-3 terdapat dua materi muatan, yang pertama mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap seseorang dengan dasar agama dan kepercayaan, yang kedua, perlakuan diskriminatif atas dasar agama disebut sebagai penghinaan terhadap martabat manusia dan pengingkaran terhadap asas-asas piagam PBB, dan harus dikutuk sebagai pelanggaran HAM dan pelanggaran terhadap kebebasan-kebebasan yang fundamental. Instrumen hukum selanjutnya adalah deklarasi tentang hak-hak anak tahun 1989. Pada Pasal 14 terdapat dua materi muatan. Yang pertama, setiap anak memiliki hak untuk menentukan agama yang diyakininya Yang kedua, orang tua berwenang mengarahkan dan mengajarkan paham agama pada anak-anaknya disebabkan kondisi yang labil Instrumen selanjutnya, deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam tahun 1990 Pada pasal 10, terdapat dua materi muatan Yang pertama, kebebasan memeluk dan meyakini agama menjadi hak setiap orang dan kebebasannya dimaksud tidak termasuk kebebasan untuk tidak beragama. Selanjutnya, membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan dari latar belakang apapun. Kerukunan umat beragama ditujukan agar terbina dan terpeliharanya hubungan yang baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun dengan lintas agama. Istilah penting dalam persoalan kebebasan beragama untuk membangun kerukunan umat beragama adalah toleransi. Dalam rangka menghargai kodrat manusia yang bersifat individual, mentaati perundangan yang berlaku dan dalam rangka menciptakan kehidupan yang demokratis dan damai, Peran serta banyak pihak dalam kehidupan bermasyarakat menuntut adanya toleransi antara satu dengan yang lainnya. Toleransi akan memungkinkan seseorang atau kelompok tertentu dapat mengekspresikan hak asasinya secara baik. Bila tidak ada toleransi dari orang atau kelompok lain, mustahil akan mudah bagi individu atau kelompok dapat mewujudkan kebebasannya dalam beragama. Adanya pemaksaan, pembatasan, dan yang lainnya menyebabkan manifestasi hak tertentu tidak dapat dilakukan dengan baik. Kasus-kasus sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dengan banyaknya kekerasan terhadap pengarut agama atau keyakinan tertentu banyak disinyalir sebagai salah satu akibat dari kurangnya toleransi dan adanya tindakan main hakim sendiri kesadaran atas perbedaan keyakinan dan tidak mudahnya memaksakan keyakinan kepada orang lain serta perasaan eksklusivitas kelompok tertentu menjadikan sulitnya toleransi ini untuk diwujudkan pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama selain itu Pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Bentuk Toleransi Dalam Beragama UNESCO mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir, dan beragama. Pendek kata, toleransi setara dengan sikap positif dan menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia. Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama yang dipilihnya masing-masing, serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya. Toleransi beragama merupakan realisasi dari ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk komunitas. Umat beragama seharusnya mampu untuk menghilangkan sikap fanatik radikal yang menyebabkan hilangnya sikap toleran dalam beragama. Toleransi agama merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin stabilitas sosial dari paksaan ideologis atau bahkan bentrokan fisik dalam masyarakat. Membangun masyarakat terdidik dan umat beragama yang berpikiran terbuka merupakan prasyarat untuk mencapai kerukunan umat beragama. Toleransi agama ideal mestinya dibangun melalui partisipasi aktif semua anggota masyarakat. Toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, saling menghormati, kemudian memberi kebebasan kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, antar umat beragama dapat diwujudkan atas sikap tiga hal ini, akan tetapi Bukan berarti dalam melaksanakan toleransi ini dengan mencampur adukkan antara kepentingan sosial dan akidah. Artinya, toleransi yang tidak menyangkut pautkan akidah atau dogma masing-masing, melainkan hanya menyangkut amal sosial antara sesama insan sosial dengan warga negara. Toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tidak boleh untuk dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai tidak adanya paksaan dalam beragama, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam atau dalam bahasa Arabnya adalah lakum dinukum waliyadin. Nah, kemudian bagaimana bentuk kerukunan umat beragama yang telah ditetapkan di Indonesia? Ada istilah tri kerukunan umat beragama di Indonesia apa saja itu tiga yang pertama kerukunan internal umat seagama yang kedua kerukunan antar umat berbeda agama dan yang ketiga kerukunan antar umat berbeda agama dengan pemerintah pertama kerukunan internal umat seagama kerukunan internal umat seagama adalah dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih ditolerir artinya Sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, akan tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Yang kedua, kerukunan antar umat beda agama, yaitu cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan agama. Hal ini penting dilakukan karena untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Contoh konkretnya adalah diadakan dialog antar umat beragama. Yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam masyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kemudian konsep yang ketiga adalah kerukunan antar umat berbeda agama dengan pemerintah, yaitu dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing saja, akan tetapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sebagai penutup dalam sajian ini, marilah kita tegaskan kembali untuk menjaga kerukunan umat beragama. Berkaitan dengan sikap toleransi, seseorang hanya dituntut kesediaannya untuk menghargai dan menghormati pilihan orang lain terhadap sesuatu yang dianggapnya benar, tanpa mereduksi keyakinan dan pilihannya terhadap agamanya sendiri. Bukanlah toleransi lagi namanya jika seseorang penganut agama dituntut bersikap dan berperilaku seperti penganut agama lain apalagi hingga mengikuti dan mengamalkan ajaran agama lain demi toleransi. Dalam ranah toleransi, setiap penganut suatu agama harus tetap konsisten dengan agamanya sendiri dan diperlukan sikap untuk saling menghargai dan menghormati paham dan pandangan masing-masing. Toleransi harus ditanamkan dengan pengertian yang benar dan kesadaran yang penuh, bukan dengan pengelabuhan, Paksaan apalagi intimidasi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan salam Pancasila.